Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan diantara kita. Jawablah waalaikumsalam. Hai anak-anak. Jumpa lagi dengan Bunda Santi Kali ini Bunda mau mengajak kalian untuk belajar bahasa Inggris Nah, belajar bahasa Inggris kali ini adalah Tema unsur alam Subtema Air, Api, dan Udara Nah, sebelum kalian nonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Air, Water udara air asap smoke uap steam tanah land air terjun waterfall gelembung air water bubbles api fire arang karkol abu sinde udara cerah clear air panas hot satu, dua, cool.